Biar Tuhan yang mengutuki siapa, biar Tuhan yang memberkati siapa. Tuhan meninggikan, Tuhan merendahkan, Tuhanlah hakimnya. Tugas kita hanyalah memberitahukan di mana kesah kita, di mana hak kita, dan bagaimana orang lain menyalahi hak itu. Lalu serahkan penghakimannya ke Tuhan. Sementara jagi, Sementara hati ini, tolong dijaga dengan segala waspada, melekatlah pada Allah, ...miliki Allah di dalam jiwa. Berapa lama kamu mau begini, bro? Kamu kok begitu terus sama aku? Kenapa kasar kata-katamu? Kenapa kamu fitnah saya? Saya enggak begitu loh. Apa yang telah saya perbuat kepada kamu? Sehingga kamu membenci aku demikian rupa. David was reasoning...